Nanti bagaimana? ini, tidak Sebelum Jashko Loh T di sini <susuruh> duh wah mau kopi wah Uwe Cam, -cam ini oh? Eh? Aku gini dia putusnya Iki oke, oke, itu oke, oke, oke, oke, oke, oke, masyarakat Indonesia oke, virus oke, oke, dulinan oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, ikut oke, oke, oke, Aku lu rao Aku Iki dengan mata kepala Iki setan. Iki iki Kakek Kamu... oh. ah, mau beli dua pohon biasa nih, kawan. Niki panas, kawan. Nih, kamar, kamar tuh lurus panas. Aneh, kia kau udah raup. Aneh, kawan. Niki, awas! Aneh, kawan. Udah, poso, poso kali. Apa lagu ini? Angket bolong nih. Lah, mono iki, bulat poso iki. akeh pahala Ya yes, semangfaat no pelakosoi gitu, neman, -neman. tidak oh, Tambah sabar -sabar ini aku tuh Mabung boleh oh oh, tak kukai mabungiku. oh aku nak sahur sampai paling kesel dewe kau siki, tak enak penua kau ngawak opo sampai buka yang aja, sadar. Gede. Jok... ya gede, mau niat dok nang awak, ngerusak penyakit, rame, terus terus nanggungin di luwepan balik terus aku, Loh, ya apa ya ya salah si jini kodaan ini gula kosong pacernya ngabut apa mana yus mariki koda isong ndak kuat Terus turu lah apa nyuci apa ku? kora-kora tau bau-bau kaya apa ya tapi setan yus turut-turut tak pura-pura buka <tuk> ketemu aku gak aku ini ngelak tapi Moh, aku imanku kuat ini setan gini ini bulan koso ini udah aneh wah, wah buat temenan banyak nah, ya kok bulan-bulan biasa nih oh, kok oh, kok enak kain kok kok Hai sahur kayak puko. Wes, Tak tinggal atus sih.